Terima kasih. Oke okay guys kembali lagi bersama Arumatovlog Setelah sekian lama Gue gak konten Ada sekitar dua minggu ya kan Iya 2 mingguan kayaknya gak konten Soalnya kemarin-kemarin badan gue kurang enak Ada seminggu lah Seminggu nggak enak badan Jadinya sekarang gue mau konten lagi Ini gue mau ke bengkel doang sih Cuma mau ngeliat WR Karena WR kan lagi turun mesin lagi sekarang mau, Rencananya mau gue standarin nanti mau gua standarin lagi mesinnya kembali ke setelan pabrik anjay. Cuma ya enggak terlalu standar full sih paling tune up dikit-dikit lah. Jadi mesinnya mau gua standarin dari 180 ya sekarang full BRT mau gua standarin semua. Jadi boring head gua ganti pakai ori. ecu semua gua ganti ori pokoknya TB pokoknya semua gua ganti ori lah. Jadi nanti tinggal beli boring, boring piston sama head. Sama TB kalau TB TB ori ada yang Soalnya kan head ori kemarin dijual kan sama gua boringnya ada cuma udah lecet jadi ganti line, harus ganti liner. Kenapa distandarin bang? Kan bukannya udah enak 180 Ya emang enak sih tenaganya 180 Cuma jujur, gua aduh agak berat di bensinnya kalau pemakaian dalam kota ya, mungkin masih enak lah cuma kalau buat pakai jalan jauh itu lumayan boros kemarin aja gue PP ke Cianjur itu udah habis berapa ya 150 kayaknya pakai WR kemarin 150 sampai Bandung pun itu isi lagi Cuk. PP itu biasanya kan kalau standaran kan rp seratus juga masih bisa lah jadinya buat putusin buat distandarin aja mesinnya kalau soal tenaga ya enak sih cuma bensinnya agak boros kalau 180 80 tapi tergantung selera juga karena ya buat setelah gua pikir-pikir gua udah punya ini yang 250 jadi ya kalau buat kebut-kebutan mending pakai yang ini aja yang 250 gitu. Nah yang WR gue standarin. Buat apa? Ya buat gue pakai hari-hari lah. Soalnya kan ya kalau kalau yang 250 ini kalau mau dibilang irit nggak terlalu irit, boros juga nggak terlalu boros. Standar lah. Cuma Ya kali masa gua punya motor dua, dua-duanya boros semua kan. Ya sehingga gue punya satu lah yang standar, irit buat harian, buat jalan-jalan jauh gitu, buat ngepucin, buat nyantai ya kan. Jadinya oh, ya, udah setelah dipikir-pikir panjang dan setelah mengambil keputusan, saya memutuskan untuk standarin lagi mesinnya. Nanti kita lihat motor di, di, di apa di bengkel jebol ya Bang enggak enggak jebol sih nanti kan kelihatan juga kalau jebol nanti kelihatan dari boring headnya enggak jebol cuma ya itu gue pengen standar lagi yang penting gua udah ngerasain borap lah nggak apa-apa lah udah masih rame jam segini aja kira itu udah sepi aja biasanya udah sepi jam sini kita lihat motornya udah udah lumayan lama sih kebongkar deh sebulan kayaknya assalamualaikum nah ini motornya ini tuh udah kebongkar dalam main lama jadi ya gue biarin aja gini motornya sambil nunggu head orinya soalnya gue nyari head cabutan head ori cabutan biar udah murah kan soalnya lebih murah kalau head ori cabutan ketimbang beli baru nih mesinnya di dalam pokoknya di Kebongkar gini tuh udah ada hampir sebulan kayaknya, gue biarin aja dulu Nah jadi ini dia part-partnya Dan ini mesinnya Ini mesinnya Kemarin kan mesinnya sempat stroke up Sempat ganti kruk as Cuma gue standarin lagi karena bengkel yang sana gak bener Masang kruk as apa stroke up Pistonnya baret terus 3 kali Akhirnya gue bilang ke bengkel sana, gue bilang ganti aja kruk asnya yang standar Daripada gue ganti piston terus kan Ternyata permasalahannya dipompa oli, sama mereka diganti kruk as yang stroke up. Pompa olinya standar, gak diganti. Akhirnya pas digeber top speed putaran atas, pistonnya baret terus tiga kali. Pokoknya gue bilang ganti aja kruk as standar, terus ini paketan-paketannya, ini boring orinya nih, ini boring ceramicnya nih, BRT ini masih mulus nih, masih mulus pisan nih, ini masih mulus, masih sangat-sangat mulus. Karena ini kemarin gue beli bulan September. Pakainya baru berapa bulan, dua bulan, tiga bulan kayaknya. Terus ini headnya, head BRT, klepnya 2219 Nih, nggak ada bekas jebol kan, karena emang nggak jebol sih. Cuma per klepnya aja nih yang patah kemarin satu nih. Satu ulir patah tuh. Soalnya per klepnya butut anjir BRT, ukuran klepnya 2219 super head BRT. TB-nya ini pakai KTC, ukuran 32, di banana rubber. Pistonnya pun tuh mulus tuh. 63 tiga. Forget BRT magnet bubutan. Oke guys kita lanjut lagi guys. Jadi nih mesin tengahnya udah dibongkar nih. Udah gue bersihin. Nih, ini udah gue bersihin semua. Karena kemarin si apa seal water pumpnya bocor. Jadi si air radiator masuk ke dalam. Jadinya kemarin dibongkar terus dibersihin. Nih. Ini udah kinclong crankcase nya Karena kemarin gue sikat Gue bersihin Terus dalemannya juga udah Cuman ini rasionya gak dibongkar Karena Udah diapa-apain rasionya Cuma lepas krukas aja Karena kemarin ganti bearing Ganti bearing krukas Nah ini kemarin Yang diganti bearing Sebelah kirinya Ini gue ganti Karena bawa bearing yang sebelah kanan Ini pake FAG Yang racing high speed Terus yang Sebelah kirinya pakai bearing standar kemarin Terus udah oblak juga bearingnya kemarin Yang sebelah kiri akhirnya udah gue ganti bearingnya sekalian Gue samain kiri kanan pakai FAG Yang high speed Jadi kulkasnya standar Bearingnya yang high speed Yang harga 400 ribuan satu bijinya Jadi kiri kanan 800 ribu Terus ini juga nanti kita pasang knalpot baru Ini, ini gue baru dapat kiriman knalpot baru dari Radamel Cuma nanti videonya gue pisah Untuk video reviewnya setelah video ini baru gue bikin video review jadi nanti pas mesinnya udah naik udah siap nyala gue bikin videonya sekalian video pemasangan knalpotnya jadi untuk sekarang gue lanjutin dulu untuk ya paling dirakit doang tengahnya mesin tengah terus ini nanti dilanjut porting ini head standar ini gue dapet cabutan cabutan r15 v3 gue dapet murah cuma 850 itu udah dapet semua rocker as rocker arm karena rocker arm si r15 nmax iroks kayak gitu pokoknya yang generasi mesin VVA itu mahal rocker armnya. kalau misalnya yang biasa mungkin 400 ribuan 500 ribuan lu bisa dapat in sama X kalau untuk yang VVA rocker arm itu mahal apalagi yang in yang innya nya aja itu 2 biji itu bisa 700 ribu kalau satu set in X itu bisa sejutaan rocker arm doang itu makanya kemarin gua hoki gue dapat murah udah dapat sama rocker armnya, nya asnya, klep, terus dapat water pump juga pokoknya lengkap lah semua dengan keadaan super mulus kayak gini nih dan ini sekarang cuma mau di doang ini sama X nya biar ada ya bisa dibilang tune up lah tune up tapi nanti nokennya gue tetap pakai standar nokennya noken as-nya gue pakai standar paling standar ya 15 v 3 gue pakai karena ecunya gue pakai standar jadi gue ngejar biar masih tetap bisa pakai ecu standar tanpa harus remap atau ganti ecu racing jadi ini nanti paling porting head ini porting terus noken asnya pakai standar, cuma nanti noken asnya di dial yang standar. Jadi di dial nyari angka nyari angka bagusnya. Terus udah sih TB, sisanya kayak TB, ecu kayak gitu semuanya standar. Pistonnya pun gue pakai standar. Pistonnya gue pakai standar 15V3, cuma gue ganti ring doang karena pistonnya udah lama, udah pasti ringnya juga udah ya lumayan jelek lah. Jadi nyari aman mending ganti ringnya juga. Oh ya sama ini magnet standarnya gue bubut lagi standarnya WR kan beratnya 2 kilo. Ini gue bubut gua kerangin jadi 5 apa gua 500 gram jadinya sisa 1,5. Dari 2 kilo jadi sisa 1,5. Biar nggak terlalu ringan juga. Ini boringnya, ini boringnya juga gue dapat copotan masih super mulus nih. gue dapat cuma 200 ribu doang. Udah dapat sama piston. Pistonnya juga masih mulus. Nah, ini knoknya nanti gue pakai yang standarnya. R15 V3 Kalau karakternya Noken standar R15 sama WR bedanya paling Untuk bentuk nokennya sama Bentuk nokennya mah sama Cuma bedanya di profil nokennya Kalau si R15 ini dia profilnya lebih ke putaran atas Tenaga atas Kalau WR ini dia lebih ke tenaga bawah Kejarnya Jadi itu untuk spare partnya R15 V3 NMAX Aerox juga sama Cuma kalau NMAX Aerox samanya itu cuma bagian Boring head ke atas Kalau ke bawah beda kalau NMAX, eh apa, R15 V3, sama Fiction Air, XXR, sama apa lagi itu, pokoknya yang generasi mesin VVA, itu spare partnya sama, paling cuma beda di karakter kayak, karakter profil noken A, sama paling rasionya yang beda, kalau untuk beduk, apa bentuk, semua sama, PNP, nah ini, jadi, ya paling, kalau pakai noken standar di dial nanti, yang perlu diganti cuma ini, gear centricnya, ganti pakai yang geser, yang adjustable, jadi bisa digeser topnya. Kalau noken apa gear centric bawaan original kan nggak bisa digeser. Oke okay guys lanjut lagi ini gua buat tadi barusan ngambil apa habis ngambil block headnya. Karena gua cat nih. Gue bisne cat block head apa block kopling maksudnya block kopling kiri kanan sama blok magnet nih. gua cat gue warnain ini warna apa sih abu gelap gitu. Nggak tahu warna apa pokoknya ini warna inilah. Habis gua cat. Terus ini juga tutup head, gua repaint biru juga biar cakep ya kan Sama ini tadi gua beli per kopling Per koplingnya jadi gua ganti ini pakai KX85 Yang sekarang gua pakai Tiger Enak sih cuma kalau Tiger dia terlalu keras Karena gua pakainya per koplingnya pakai 6 Kan kalau standarnya tuh 4, gua pakainya 6 Jadi kalau 6 ke kopling tuh jadi lebih keras Gak enak gitu, gak nyaman, gak nyaman lah pokoknya Makanya gua beli lagi nih percap apa kopling per kx85 gua penasaran pengen gua cobain ini murah satu setnya satu setnya isi 4 tuh cuma 50ribuan loh kalau satuan itu 11.000 12.000 tadinya pengen BRT per koplingnya cuma mahal 300 ya 300an lah karena gua pakai 6 jadi otomatis nggak bisa beli satu satu biji apa satu piece makanya ya udah selalu si murahnya gua pakai kx85 original karena gua lihat juga di apa di YouTube banyak yang make per kopling KX katanya bagus. Jadi gue penasaran ya udah gue cobain. Headnya lagi di porting. Bang ini ngapain bang? Hah? Lah lagi morting. Coba oh. belain boleh bang? Berapi gini cok. Kalau morting cewek bisa nggak bang? Bisa. Oh bisa ya. Itu mah spesialis kalau morting cewek ya bang. Jadi ini dia di porting lubang X sama in. Lebih gede kan? Tadinya kecil. Nih. Ini mau dilanjutin lagi. Ini dari tadi ini di porting jam 12. Ini juga belum beres. Anji. Ini tinggal apa lagi sih? Belum beres. juga. Masih polis lagi. Oke nanti kita lanjut lagi. Oke guys jadi ini udah beres. Udah beres di porting nih. Kelihatan gak sih? Ini udah beres di porting. Innya tuh udah beres udah selesai. Ini lubang in-nya. Ini yang X-nya. Nih. Eh, udah kelihatan gak? Ini yang X-nya. Nih gue lagi ganti yang ini. Ganti per koplingnya. Tadi gue beli 12 biji. Pakai KX. Ini yang Tiger nih. Enak sih Tiger cuma keras, Cuk. Beratus pakai KX keras juga Tuh. Enam soalnya pernya Itu Itulah yang ngapain Bapak Coli. Oh, Kami dikasih maneh keras. Oh. oh, dikasih pelicin. Oh, ini, ini. Cerinu, dong. Oh, gini. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Ah. Jangan ditiru. Kalau tuh pasif Bromo itu Jogja Surabaya. Bromo itu Malang kok. Kalau kirim ke kereta berapa? 150 cc. dong? 150 oh, cc berapa? Oh, 150 cc. Empat setengah sampai empat sampai lima ratus. Itu sampai Malang. Dari bandung ke Malang. Mahal Emang aja. Aing aing aja ngirim dari Bandung ke Mojokerto. Mana motor ini mungkin 4 stok WR. ini Tengah. 4 1 Sama. WR 4 1 ini 4 1/2 juga. Mana jangan bilang sesek kalau misalnya motor agedi, bilang wes, trail, bilang aja trail, udah. Saya penting ditanyanya apa adanya. Aing aing mah enggak ditanya cuma ditanya motor apa, matik apa? Aing cuma bilang gue trail. Aing kirim ekspedisi. Nanti kalau ditanyain sesek, eh minta STNK ading mereka mah. Aing, oh. Aing itu udah pernah kiri motor, cuma keluar pulau anjing Aing kemarin empat setengah ini, empat setengah nyampe Mojokerto, Mojokerto ke Malang naik motor, ngan sejam. anjing motor langka ya mah cuy Teh, banyak muter. oke. Okay. Kita lanjut besok, ini udah rapih, kita tinggal pasang. Jadi yang tadi gue bilang, nokennya gue pakai standar, punya R15, R15 V3, nanti di dial. Karena gue ecu semua pakai standar, TB semua. Okay guys jadi ini udah kepasang semua udah kerakit coba kita cek sound ya kan tapi jangan berharap lebih karena cuma sekedar tune up porting noken standar jangan berharap mesinnya suaranya kayak se-nya jadi ini udah sempet gua coba kemarin ini juga pakai knalpot baru nih cuma video reviewnya yusul kenal barunya Radamel Jadi ini full Echo -nya standar. Ecunya standar, nya standar. Boring head semua udah ganti standar lagi nih. Pokoknya udah ganti full standar. Ini tinggal ganti. Nanti gue mau pakein velocity yang WR3 yang bahan pipa, ini kan yang standar karet. Kemarin gue punya cuma udah lupa taruh di mana nggak tahu, udah hilang. Nah, jadi kalau misalnya lu nanyain mending bor apa atau tune up. Kalau kata gue kalau misalnya motor lu cuma satu, satu-satu ini misalnya Full buat dipakai harian, kayak kerja atau sekolah atau kemana. Mending jangan diborap. Ya, kalau emang mau, mending lutun apa aja, jangan diborap saran gua, mah. Ini mas pengalaman gua, kecuali kalau emang lu punya motor dua, yang satu buat daily, yang WR ini buat misalnya, ya, jalan-jalan hari Minggu kayak gitulah, Buat gaya lah, itu baru lu borap ya nggak apa-apa. Tapi ya terserah sih, kembali ke diri masing-masing juga sih. Kalau kata gue ya mending di tune up aja Lebih menghemat biaya juga Dan tenaganya juga lumayan naiknya Dari standar lebih jauh lebih enak Makanya saran gue mending di tune up aja Kalau kalian misalnya nyarinya aman Nyari amannya misalnya Dan ya gue kasih tau ya Kalau misalnya di bore up juga ya Udah pasti durability mesinnya berkurang Ketahanan mesin berkurang dari standar Kalau tune up kan piston semua tetap masih pakai standar kalau Ini soalnya gue piston masih tetap pakai original Sama boringnya juga head semua masih original nokan as juga Gue pakai ori Ya bagusnya sih nokan asnya custom atau pakai racing dan kalau kata gua mah tune up tapi solusi murahnya kan tanpa beli ecu racing mending remap ecu standar itu ya 400-500 ribuan lah dan katanya juga lebih jauh lebih enak remap ecu standar ketimbang beli ecu racing kayak BRT gitu kecuali kalau lu pakai ecunya araser atau Ya di atas BRT itu mungkin enak bakal Gue gua jamin bakal enak Sama enak lebih enaknya lagi Noken as lu ganti pakai racing atau enggak custom sendiri Itu gue jamin enak Tune up gak perlu gedein piston Cukup pakai piston sama boring standar Itu pun kalau pistonnya masih bagus Asalkan jangan ngasep aja motornya Terus porting Noken ganti racing Atau custom Terus remap ECU TB gue pakai standar, injektor juga gue pakai standar semua. Dan ini kemarin kompresinya dihitung, dihitung itu dapat 13, 13, pas. Buat kalian yang penasaran sama total biayanya nanti gue spill di, di, di akhir video. Ini gue lagi lanjutan, lanjutin tuh motor yang. Nih, gue lagi lanjutin project yang 150. Nih, gue lagi bongkar velgnya mau gue chat Tadi habis gue pasangin stang baru. Pokoknya yang minta videonya tunggu tungguin aja. Kalau udah beres baru gua bikin videonya. Oke. Okay, jadi buat kalian yang pengen tune up. Wernya. Bisa langsung aja ke. Ini dia. SRJD 106. Ini di Jalan Cari Jadi. Itu di bawah bang YBJB. Kalau orang Bandung gak bisa sini langsung. Oke. Okay, jadi ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.